Transmisi manual, adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan mobil. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi, serta pemindah gigi yang dioperasikan dengan tangan, gigi percepatan dirangkai di dalam kotak gigi gearbox. Untuk beberapa kecepatan, biasanya berkisar antara 3-6 gigi percepatan maju, ditambah dengan 1 gigi mundur R. Gigi percepatan yang digunakan tergantung kepada kecepatan kendaraan pada kecepatan rendah, atau menanjak digunakan gigi percepatan 1, dan seterusnya kalau kecepatan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya kalau mengurangi kecepatan gigi percepatan diturunkan, pengereman dapat dibantu dengan penurunan gigi percepatan. Pada transmisi manual, terdapat berbagai komponen yang bekerja membentuk mekanisme perbandingan gear ratio. Selain itu terdapat juga mekanisme penghubung antara tuas perseneling dengan transmisi. Input sub adalah merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan kopling dan meneruskan putaran dari kopling. Counter gear dan sub merupakan bagian yang berfungsi untuk menghasilkan perbandingan rasio. Gigi percepatan berfungsi untuk menghasilkan perbandingan rasio. Clutch hub berfungsi untuk menghubungkan putaran dari shaft ke gigi percepatan. Coup sleeve berfungsi untuk menghubungkan putaran dari shaft ke gigi percepatan. Synchronizer ring berfungsi untuk menyamakan putaran shaft dan gigi percepatan. Output shaft berfungsi sebagai penerus putaran dari gigi percepatan menuju propeller shaft. Bearing berfungsi sebagai bantalan pada input shaft-output shaft dan counter gear agar bisa berputar dengan lembut dan mengurangi kerugian gesekan dari benda yang bergerak. Garpu pemindah, shift fork, berfungsi untuk memindahkan gigi percepatan sesuai keinginan dengan cara shift fork mendorong mekanisme slip. Tuas transmisi, biasanya terletak di samping pengemudi yang berfungsi untuk memindahkan gigi percepatan dengan cara meneruskan gerakan dari pengemudi menuju tuas penghubung transmisi. Tuas penghubung transmisi, terletak di antara tuas transmisi dan garpu pemindah yang berfungsi melanjutkan pergerakan dari tuas transmisi menuju garpu pemindah. Detain ball terletak di dalam transmisi dan terpasang bersama dengan pegas. Jumlahnya sama dengan jumlah batang garpu pemindah. Berfungsi untuk memberikan feeling kepada pengemudi saat memindahkan tuas transmisi dan mencegah tuas transmisi kembali ke netral saat sudah masuk gigi. Batang garpu pemindah shift fork shaft berfungsi sebagai tempat pemasangan dari garpu pemindah. plate terletak di antara batang garpu pemindah yang berfungsi agar tuas transmisi bisa masuk ke salah satu gigi percepatan. Sunting adalah perlengkapan transmisi yang berfungsi untuk menyamakan putaran antar gigi yang akan disambung, sehingga perpindahan gigi percepatan dapat dilakukan secara mulus. Cara kerjanya saat handle transmisi pada posisi netral, maka sinkromes berada di tengah, tidak berpengaruh atau dipengaruhi oleh kedua roda gigi yang ada di sampingnya. Cara kerja gigi sinkromes yaitu, saat tuas transmisi didorong menyebabkan hub slave juga terdorong ke arah gigi percepatan yang diinginkan, secara bersamaan, gigi sinkromes juga terdorong ke arah gigi percepatan. Kemudian, ketika tuas didorong lebih lanjut lagi, maka gigi sinkromesh juga semakin mendekati gigi percepatan, yang mengakibatkan penyamaan putaran terjadi, pada tahap akhir ketika putaran gigi percepatan dan sinkromesh sama, maka gigi percepatan akan terhubung dengan putaran dari input sub dengan perantara hoax live. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua.